satu jam yang lalu diunggahan akun di Instagram Ayah Kejora memposting foto romantis dan sangat cute banget ya bersama sang istri Masya Allah kebahagiaan ini pun kita rasakan dari Ayah Kejora dan Mamah Kejora Masya Allah semoga sehat selalu untuk mereka berdua dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat bersama di kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Bilu jeng tepang tahun gelis, mamah kejora, mugia sing panjang yuswa, sing sehat, sing tamih, sabar, sarang sing tamih, gambil rezekina, amin Alhamdulillah bersahabat ya Hari ini mama kejora sedang berulang tahun Ini doa terbaik dari sang suami, ayah kejora Doa terbaik untuk mamah kejora, masya Allah, semoga doa baiknya diinjabah dan terkabul Banyak sekali bersahabat Tanggapan dan dibanjiri respon Dari sahabat Leslar Dari akun apartemen Bintaro Buat dede mengatakan Masya Allah Wilujang tepang tahun Nen mama kejora Saya selalu panjang umur Bahagia terus ya Nen amin ya Allah Barakallah fi vi video ya buat Mama Kejora, semoga sehat selalu, panjang umur dan rezekinya selalu diberikan kelancaran. Kita simak juga persahabat doa yang diberikan juga dari sang anak. Ada Aabeni yang ikut mendoakan buat Mama di gas pribadinya baru saja memposting foto bareng Mama Kejora dan ada ucapan selamat ulang tahun. Bilu tepang tahun Mama, ya Mama Kejora itu dari Aabeni. Wow kita masih menunggu dari Bunda Lesti nih per ya Ucapan selamat tahun untuk Sang Mama Dan kita lihat juga per Bang Boril pun Mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama Kejora Memposting foto Mama Kejora dan ada sebuah kalimat ucapan Bismillah selamat hari lahir Mama Kejora Sehat selalu dan bahagia dunia akhirat amin Doa terbaik pokoknya semangat Doa terbaik ya buat Mama semoga doa-doa baiknya diijabah dan dikabulkan kemudian persahabat disimak juga ini info untuk warga Konoha karena kita semua harus streaming terus di channel youtube Leslar Entertainment vlog terbaru persaba ya Leslar jalan-jalan ke tempat ikonik di kota Paris, ini wajib Trending, Karena vlog ini yang paling ditunggu oleh warga konoha persahabat ya, Buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya Untuk selalu mendukung yang terbaik buat karya-karya idola kita Yuk naikin terus viewersnya Semua bisa masuk di jajaran trending Selanjutnya persahabat disimak juga di unggian IGSnya Fashion. Kita simak persahabat Alhamdulillah vlog BBL berenang di channel YouTube-nya Rizky Bilar Ini sudah tembus di angka satu juta viewers Wow Alhamdulillah persahabat ya Vlog abang renang udah satu juta Yuk naikin viewersnya panda abang liburan Tuh persahabat ya naikin viewers Leslar liburan ke Paris Kita selalu mendoakan yang terbaik dan mendukung karya-karya dari idola kita Kemudian, persahabat, disimak juga ada info untuk keluarga Konoha, sore nanti bakal hadir acara Poles di aplikasi video.com. Tayang jam 5 sore ini, persahabat, ya setiap hari Senin dan hari Kamis, jam 5 sore, tayang di aplikasi video, acara Poles Kepo in kita juga harus selalu mensupport selalu mendukung acara-acara idola kita salah satunya acara poles adalah acara Bunda Lesti kejora kemudian persahabat disimak juga ig nya Irfan Alhamdulillah persahabat Airfan sudah sehat sudah bisa beraktivitas tuh Alhamdulillah Irfan Hakim sudah sehat Masya Allah ini doa dari orang-orang baik bersahabat alhamdulillah, airpods sudah bisa beraktivitas kembali, itu dan ceria. Masya Allah, banget ya, kita selalu bersyukur. Orang-orang terdekat dari Leslar selalu sehat, amin. Berikutnya juga persahabat kita simak di sini ada kabar dari Dream Co ID yang mengabarkan Lesti dan Rizky Billar saat liburan. Potret liburan romantis Lesti Kejora dan Rizky Billar di Paris bikin baper tuh. Wow, bikin baper nih persahabat. Kita simak di slide berikutnya. Pose romantis di depan Menara Eiffel, Rizky Billar dan Lesti mengabadikan beberapa foto di depan Menara Eiffel. Tersenyum bahagia saat digendong suaminya. Allah banget ya. Bilar menggendong istrinya dengan penuh kehangatan, sedangkan Lasti tersenyum bahagia saat digendong suami. Masya Allah, luar biasa. Kemudian, nonton bola, nih persahabat. Mereka juga ikut menyaksikan pertandingan Liverpool versus Real Madrid. Di Stadion Stade de France, Paris, raut kebahagiaan pasangan yang sudah memiliki satu anak ini terlihat jelas wajah mereka keduanya bahkan mengabadikan di depan stadion di Prancis Paris nih persahabat. Kita simak juga ke unggahan slide berikutnya pose kocak nih persahabat. Selain romantis, mereka bahasa kocah di depan Menara Eiffel Buat pasangan yang baru menikah Pasalnya, Lesti seperti sedang menggendong dan mau mencium suaminya Masya Allah, inilah kebanggaan, kebahagiaan selalu kita dapatkan Dengan kebucinan, kegesrekan, kekiutan, pokoknya campur aduk banget ya Selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Billar. Masya Allah, pokoknya kita bangga dan pastinya selalu bahagia Mengidolakan Lesti dan Rizky Billar. Dan di pasangan ini pun para sahabat kita simak di kalimat caption yang dituliskan Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah menikmati momen liburan di kota paling romantis sedunia Paris, Prancis. Tak mau melewatkan setiap pengalaman, tak terlupakan itu Pasangan papa dan mamah muda Ini mengabadikan sejumlah aktivitas di beberapa spot terkenal di kota tersebut mereka juga mengabadikan pose mesra di beberapa tempat Mulai di Menara Eiffel sampai kegiatan menonton sepak bola bersama Wow, foto-foto romantisnya bersahabat ya Selalu membuat baper banyak orang Kita bangga dan pasti selalu bahagia Kita masih menunggu cedukan terbaru dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru